jadikan Ramadan momentum untuk bisa bersedekah. Sedekah adalah pangkal kaya. Kapitalis mengatakan bahwasanya menabung pangkal kaya. Saya ingin mengajak teman-teman mulai sekarang jangan belikan celengan lagi. Memberikan celengan anak-anak ini membiasakan mereka bakhil, penyakit jiwa, pelit bahkan sampai kalau kita kasih uang dimasukkan ke celengannya Kakaknya pun atau adiknya pegang celengan, dia bisa marah. Kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya, Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Kira-kira ketemu gak? Yang satu bilang simpan, yang satu bilang memberi, gak akan ketemu. Kasih uang sekolah kepada anak-anak, bilang, Nah kalau kau makan, kasih temanmu juga. Kalau lihat orang miskin, berikan sedekah. Latih mereka untuk itu. Dan dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadikan momen ini tepat sekali.